oke bos video kali ini kita kedatangan tamu sepeda motor repo Beat f1 ya sini keluhannya tidak mau menyala kita lihat di kode milnya ada petunjuk tujuh kali kedipan ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh, kedipan. <tuk> <tuk> Oke, okay, mari kita periksa kalau perkiraan sekitar OOT. Hah? Nah, lah, Mamatipulon di nomor sarap. Hmm. Iya, ini yang yang punya itu bang Barat itu Aku nah, mau dulu Oke, okay, ternyata masalahnya ada di sini copot, tuh. tuh. Jadi, para teman-teman subscriber apabila mengalami sepeda motor seperti ini, caranya cukup gampang ya. Cukup lihat kode mil yang di atas, kalau tujuh kedipan dia kenaknya di sini ya. Ah, Berbagi ilmu, Bos. cara itu saya. Ya. bagi para teman-teman yang belum subscribe silahkan dibantu di subscribe. perkembangan channel ini. Setelah kita lakukan penyambungan seperti ini, kita akan merapikan dahulu ya. Dan para teman, bagi para teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng di pojok kanan bawah. oh ya bener ah oh oh oh Oke okay, Mari kita saksikan sama-sama Apakah ini berhasil Mari kita perhatikan kode milnya Apakah masih berkedip atau tidak oke okay. oke, aman bro dan otomatis sepeda motor akan lebih gampang hidup Oke okay, cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat Cara ini sangat gampang buat di di rumah Oke okay, cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh